Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati Allah subhanahu Wa Ta'ala semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada sesi ini kita akan berbincang tentang kecintaan kepada Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa dan manfaatnya untuk kita sahabat ngaos yang dirahmati Allah subhanahu Wa Ta'ala ketika Sayyidah Aminah Melahirkan putranya yaitu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Swaybah Budak perempuan Abu Lahab Pulang ke rumah tuannya Yaitu Abu Lahab Menyampaikan kabar kelahiran keponakannya Yaitu Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Putra e, Aminah Mendengar Berita ini Abu Lahab amat sangat bergembira Sangat bersukacita cita Dan karena rasa sukacitanya itu ia memerdekakan suaibah saat itu juga dalam beberapa riwayat disebutkan karena kegembiraannya terhadap kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab di setiap hari Senin yaitu hari ketika ia menunjukkan rasa gembiranya atas kirahan An-Nabi Al Sallallahu Allah ringankan siksaNya di neraka. Bahkan Ibnu Abbas pernah menyampaikan mimpiNya berjumpa dengan Abu Lahab dan ketika ditanya bagaimana keadaanmu, Abu Lahab mengatakan bahwa di setiap hari Senin Allah ringankan beban siksaNya. Sahabat ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Abu Lahab bukanlah seorang Muslim, bukanlah seorang Mukmin, tapi kegembiraannya terhadap kelahiran Rasulullah memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap keringanan siksa yang diberikan oleh Allah di setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita semua yang notabene adalah seorang muslim, seorang Mukmin, bukan seperti Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tabbath jada abilahabi watab ma anhu ma'luhu wa ma'kasab dan seterusnya, kita tidak sejahat Abu Lahab kepada An-Nabi. Kita dengan segala keterbatasan amal kita, dengan berbagai dosa yang kita miliki semoga Dengan memperingati Maulid beliau Sebagai ekspresi Dari kecintaan rasa kegembiraan Kita atas kelahirannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa-dosa Kita Dan mengampuni dosa-dosa Kedua orang tua kita Bihakin Nabi Shallallahu alaihi Wa alihi wasallam Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat asyarah As Bismillahirrahmanirrahim Warafa'na lak zikrak Dan kami tinggikan penyebutan namamu untukmu Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah telah berkehendak untuk meninggikan penyebutan nama ar-rasul sallallahu mengagungkan namanya, mengharumkan namanya walau ada orang-orang tertentu yang tidak menghendaki hal itu namun ketika Allah menghendaki sesuatu tidak ada siapapun yang dapat menghalangi kehendak Allah itu Beberapa kalangan non-muslim tentu tidak suka Dengan popularitas An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Michael Hart dalam 100 tokoh dunia Mencantumkan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai tokoh pertama dunia yang paling besar pengaruhnya Dia bukan seorang muslim Dengan beberapa indikator Dia menyimpulkan dan menetapkan Rasulullah rasul alaihi wasallam sebagai number one, orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Di kalangan internal kaum muslimin juga ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dengan dibesarkan, dibesar besarkan peringatan Maulid Nabi dan peringatan-peringatan hari yang lainnya terkait dengan An Nabi Shallallahu Alaihi Mereka sangat getol, sangat gencar mengbidah-bidahkan peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji. Bahwa Allah meninggikan penyebutan nama ar-rasul sallallahu alaihi wa Walaupun orang-orang itu tidak menyukainya Dalam surat Sauf ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yu, Bismillahirrahmanirrahim Yuriduna ayat fi'unurallahi bi'afwahihim Wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berkehendak menghapus mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah menyempurna berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai itu. Sahabat Ngus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kata warofa'na Rofa, dari kata rofa artinya meninggikan fiil Kata ini dalam dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan domir nahnu kata pengganti yang menunjukkan arti kita atau kami. Warofa, artinya kami tinggikan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan pemilihan kata "warofa" dengan menggunakan domir "ana"? Aku, saya, warofa saya tinggikan. Lakazikrabb, penyebutan namamu, kenapa Allah tidak menggunakan kata "rofa" tapi memilih kata rafana Hadirin, jamaah kaum Muslimin, jamaah pengajian ngawas rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata nahnu Seperti pada ayat-ayat yang lainnya Di antaranya adalah uh, Ketika Allah menyatakan Akan menjaga Al-Quran Dari berbagai macam tahrif Allah menggunakan kata nah uh, Menggunakan domir nahnu Inna nahnu inna nahnu nazzalna diqra dzikra wa inna lahu lhaafidun. inna nahnu nazzalna Allah di sini menggunakan kata nazzalna yaitu nazala fil disertai dhamir nahnu kalau saya menurunkan nazaltu tapi kalau kami menurunkan nazalna. ini sama dengan kata rofatu dengan rofa'na. Rofa'atu aku meninggikan, rofa'na kami meninggikan. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menggunakan nahnu itu bermaksud melibatkan makhluknya dalam menjaga Al Qur'an, لخزيكرا, dalam meninggikan nama ar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamba-hambanya baik para malaikat maupun kita semua umat manusia. Karena itu, jemaah gaos rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala memperingati kelahiran beliau dan peristiwa-peristiwa lain yang terkait dengan beliau sangatlah penting untuk meninggikan Nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Kenapa kita harus mencintai An-Nabi? Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kita, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mencintai Nabi. Apakah Nabi dalam hal ini cukup merasa egois, menunjukkan kesombongannya menyuruh kita untuk mencintai An-Nabi? sama sekali tidak. Karena setiap yang terucap dari lisan suci beliau itu seluruhnya adalah wahyu. wama yang ya'tihu anil hawa in huwa illa wahyu Semuanya berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang maka dia akan melakukan segala hal yang diperintahkan oleh orang itu dengan penuh kesadaran, tanpa motif-motif apapun, selain karena dia benar-benar merasa senang ketika memberbuat sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Dalam teori motivasi, yaitu sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk mengerjakan sebuah perbuatan, motivasi dibagi secara global menjadi dua. Ada motivasi eksternal yaitu faktor luar yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, dan ada faktor internal dari diri sendiri, yaitu seseorang tergelak melakukan sesuatu karena motivasi dari dirinya sendiri. Cinta adalah motivasi internal yang akan menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Perbedaan antara motivasi eksternal dengan motivasi internal adalah pada kekuatan dan kelanggengan dorongan tersebut. Kalau seseorang melakukan sesuatu karena faktor eksternal seperti seorang siswa atau seorang anak belajar dengan giat karena motivasi ingin hadiah, ingin dapat pujian dari orang tua dan atau gurunya ini motivasi eksternal yang tidak bertahan lama ketika hadiah dihilangkan maka motivasi itu akan hilang bahkan mungkin akan melakukan sebuah sikap sebuah tindakan yang kontradiktif dari sebelumnya dari asalnya sangat rajin belajar menjadi malas-malasan dalam belajar tapi motivasi eksternal Sangat kuat Sangat bertahan cukup lama Atau mungkin bertahan untuk selamanya Ketika seseorang Melakukan sesuatu karena cinta Karena motivasi dari dalam Dia akan tetap berbuat sesuatu Kepada orang yang dicintainya Walaupun tidak ada imbalan Walaupun tidak ada Siapa-siapa uh, yang menyaksikannya karena dia melakukan sesuatu, karena memang dia senang melakukan hal itu. Ini cinta. Dan ketika seseorang kaum muslimin, sering memperingati peringatan-peringatan An-Nabi SAW, sering mengingat-ingat An-Nabi akan muncul rasa cinta pada hati-hati kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin memiliki cinta yang sangat besar kepada An-Nabi SAW dan juga Robnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan menjalankan syariat Islam Yang dibawa oleh An-Nabi Dengan amat sangat sukacita Bukan karena terpaksa Karena motivasinya Motivasi internal Yaitu cinta kepada Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa Allah memang telah berkehendak untuk meninggikan penyebutan Al Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, walaupun orang-orang tidak mau, tidak suka akan hal ini. Demikian sahabat ngawes ngaji obrolan zaman sekarang. jadi di Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesi hari ini. Mari tingkatkan kecintaan kita. Mari perbanyak peringatan-peringatan terhadap An Nabi Shallallahu Alaihi agar rasa cinta kita tumbuh terus, membesar dan seperti kasus Abu Lahab yang diringankan dosanya. Di setiap hari Senin semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita karena kita sangat bergembira sangat mencintai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wallahul muwafiq ila aqwami tariq uwawidu amri ila allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh